Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu'ala ilaha illallah Wa asyadu'ana muhammad dan abduh wa rasuluh Amma ba'du Jumpa kembali dengan aqidah channel pada kesempatan kali ini Masih dengan Channel muslim yang selalu hadir untuk anda semuanya Menemani anda semuanya Bersama-sama membantah Menghadang para penghujat dan para misionaris yang setiap saat dan setiap hari berusaha mengikis iman saudara-saudara kita Yang masih lemah dan belum memahami tentang nilai-nilai kebenaran aqidah Channel akan mengangkat kembali satu video Dari si penghujat Taipudin Ibrahim Dimana dia membuat satu judul Allah izinkan Merampok kota-kota menurut Baginda Gurun Jadi di sini nampak sekali ya uh, Judulnya saja sudah uh, mengarah ke Apa ya <coughs> Penghinaan dan kebencian terhadap Islam Bagaimana video tersebut Kita simak nanti bersama-sama Dan kita komentari juga bersama-sama uh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Untuk Ikhwan Vila semuanya Yang sudah mendukung akidah channel yang selalu menemani anda dan channel-channel muslim yang hadir di ruang dengar anda kita simak video berikut ini supaya kita lebih jelas bagaimana si taipudin ini mulai kehilangan akal untuk mencari dolarnya karena baru jam 6 sore walaupun tanpa banyak penonton, tapi ini saya nggak bisa tidur untuk segera menyampaikan masalah ini, yaitu uh, pelajaran yang sekarang ini Sedih, sedikit, ya, Iwan. semuanya sebenarnya, kalau kita lihat, dia tidak, tidak bisa tidur nih karena apa ya? Bukan karena apa-apa Tapi karena kegalauan Keadaannya Yang semakin hari Kita lihat itu semakin terjepit Dengan situasinya Semakin mendekat di bulan-bulan Dimana dia kehabisan waktu Tinggal di negara orang Dan Tetap dalam usaha dia Menghujat untuk mendapatkan konten Dan bisa Mendapatkan dolar Untuk memperpanjang Uh, pendapatan Di negeri orang Supaya dia bisa hidup Tanpa menghujat Tidak dapat pemasukan Kalaupun ada donasi eh, Saya rasa tidak sepanjang Masa ya kalau donasi itu Dan Kita pun tahu Kristen-Kristen Belum tentu semua suka Pada cara si Udin dalam uh, Menyampaikan Menyampaikan apa namanya pelayanan Kita simak kembali videonya Untuk kita komentari Bagaimana Bangsa Indonesia ini Tidak terpuruk Karena Terus dijajah Yang menjajah ini adalah Agama gurun Agama yang tidak semestinya Kita Hormati Sebenarnya uh. Tetapi ini adalah sialnya kebangsaan kita, sialnya orang-orang di Indonesia ini dan sialnya pemimpin-pemimpin kita tidak mampu menjelaskan kepada mereka secara proporsional dan secara profesional bahwa apa yang dialami oleh bangsa kita ini tidak disadari oleh bangsa kita bahwa telah terjadi penjajahan lahir batin kita oleh sebuah eh, ajaran gurun palsu. Nah, di sini kita bisa ambil satu uh, kesimpulan ya. Tetap dia dalam narasi-narasi kebencian satu konteks ingin memecah belah anak bangsa. Kalau kita simak baru saja ya. Uh, pernyataan dari si ud ini sangat jelas sekali di mana Indonesia ini dikatakan oleh dia karena ada ajaran rasulullah saw yang datang dari negara Arab ya itu Indonesia tidak akan pernah maju dan damai nah ini ini ini kalau tidak ada damai dalam konteks si penghujat, ya tapi kalau damai yang kita rasakan Sebuah fakta bukti yang terjadi sekarang ini Ini adalah nyata Nah kita juga bisa menilai ya Yang dikatakan si Udin ini Sangat jelas sekali Dia ini gelisah Karena apa? Dengan adanya hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini Itu dia merasa tidak bebas Untuk menghujat dan menyampaikan apa yang dia mau Nah di sini kalau dia ya mengungkapkan satu kebencian provokatif seperti ini siapapun saya rasa saya tidak akan mau uh, menerima sistem yang dia katakan. Kenapa? Indonesia damai. Indonesia tidak ada apa-apa. Dia katakan tidak damai dan tidak maju. Indonesia mulai apa uh, sudah mulai maju ya? Maju dalam pembangunan Tapi Kalau masalah sumber daya manusia Sudah dari dulu Tapi kalau masalah pembangunan Mungkin tergantung uh, Masa ke masanya Tapi kita nggak lari ke sana ya uh, Kita mengomentari si pengujat ini ya Dalam arti kita Menanggapi bagaimana dia menarasikan Bahwa Islam itu Hadir di Indonesia sebagai mayoritas Itu dikatakan tidak ada Andilnya dalam Memajukan bangsa ini Dia tidak ingat ya Dia mengatakan kalau uh, Berkesan Islam ini menjajah Indonesia Dia tidak ingat hey, Udin 350 tahun Indonesia dijajah oleh Orang yang beragama Kristen Kamu katakan Muslim yang menjajah ya Jadi kalau dia mengatakan itu sangat salah ya 350 tahun sejarah mencatat Indonesia dijajah oleh orang beragama Kristen Nah fakta-fakta sejarah ini mau kamu rubah Bahwa Indonesia ini datang umat muslim seperti dijajah Kristen itu siapa tuh? Banyak orang mengatakan Kristen itu bukan agama tetapi kita nggak akan kes, memikir ke sana, cuman melihat orang-orang seperti kamu ini kasihan, gitu. kasihan dengan anak bangsa yang terbawa dengan narasi kebencianmu. Kamu orang satu, ya orang satu, katanya tidak merasakan kedamaian, yang ribuan orang jutaan orang merasakan kedamaian. Otak lu taruh di mana? gitu. Jadi berpikirlah Kristen Kristen yang uh, sering komentar. Silakan anda berkomentar di channel akidah ini ya, nggak masalah, nggak akan saya skip dan tetap kita uh, kita lihat. Silakan anda berkomentar secara santun. Akal kita pakai, pikiran kita pakai dalam menelaah apa yang dikatakan si Udin ini. Senang nggak kalau kamu merasakan kedamaian seperti ini? Sedangkan ya. Si Udin ini pulang ke Indonesia saja nggak berani Berarti apa? Dia merasa memiliki satu kesalahan besar Dia berani berteriak-teriak di sana Tidak damai dan tidak ini di Indonesia Konteksnya sama dengan begini Hukum yang mengatur tentang uh, Kekejaman terhadap orang lain Ya itu akan terasa tidak damai dan tidak adil oleh orang jahat Tapi akan terasa damai bagi orang yang baik gitu. Sama seperti itu Orang akan merasakan satu kedamaian bagi orang yang memang taat hukum Kalau ada peraturan itu Bagi orang yang tidak mau taat hukum Itu adalah suatu rantai yang mengikat dia tidak, Yang membuat dia Tidak bisa berbuat apa-apa Nah kalau negara Indonesia ini Tidak ada aturan Yang sudah baku, yang sekarang sudah berjalan ini Mau jadi apa negara ini Nah Semoga azab Allah Akan Datang untuk laknatullah Penghujat Islam ini Amin, Amin Allahu Akbar Kenapa? Karena yang memang tidak ada gunanya itu agama dan tidak benar. Dari mana Anda mengatakan bahwa Allah itu ada? Itu karangan Bang Mamat semuanya. Oke, kamu mengatakan semuanya tidak benar. Kalau semuanya tidak benar, sekarang begini ya. <tuh> Anakmu muslim yang taat. Sebelum kamu itu mengatakan kepada orang banyak ya Anakmu sendiri itu berarti kamu katakan tidak benar Nah, mampukah kamu menundukkan anakmu? Gak bisa Kamu kok mempengaruhi orang lain Lihat kata orang Jawa tuh lihat kidokmu sendiri Tengkukmu kamu lihat Inilah contoh orang tegar tengkuk ya Tegar itu orang punya kesombongan Selalu pembenaran Tidak melihat satu kebenaran Bahwa dia mengatakan Allah itu tidak ada No Jangan kamu lihat secara Kristen Wujud di dalam Islam Itu berarti bukan nampak Seperti yang kamu kata uh, maksudkan No Kamu jangan melihat ketuhanan itu seperti Kristen Kristen Mungkin kita katakan ya Sering kita mendengarkan juga Bahwa Tuhannya kelihatan Bukan, bukan seperti itu Banyak ayat yang menjelaskan Dan kedua Kamu mengat mengatakan Itu karangan Nabi Muhammad Kalau memang ya Itu karangan Rasulullah Alaihi Al-Quran menantang Buatlah satu ayat Yang bisa mengalahkan ayat-ayat di dalam Al-Quran Tidak bisa Sedangkan kamu bisa berbahasa Arab itu saja harus belajar dari alibak taksa jim ya sewaktu kamu jadi muslim kalau kamu tidak pernah belajar alibak taksa jim sarkas kamu nggak akan tahu itu huruf arab nah buktinya apa kamu bisanya menyarang itu bahasa indonesia saya sering mendengarkan karangan ucapan kamu. Kamu mengarangnya bahasa Indonesia, jadi ya, kalau kamu katakan itu karangan Rasulullah, "Sallallahu Alaihi Wasallam," boleh kamu pulang ke Indonesia. Kamu tak tunggu di Zoom, di mana bisa diskusi dengan saya. Kita buktikan secara akal dan iman, iya jangan. Kamu menyamakan Tuhan di dalam Islam itu, kamu katakan seperti Kristen. Silahkan, kamu meyakini Tuhanmu itu nuzul menjadi manusia itu silahkan terus berwujud. Tapi kamu ingat di dalam Bible Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Nah, saat Tuhan Sang Maha Pencipta Alam Semesta ini ya. Dikatakan bisa menjadi manusia, berarti dialah bukan Tuhan yang menjadikan alam semesta beserta isinya ini. Karena apa? Sudah dipastikan itu adalah ciptaan. Banyak ayat Bible yang menjelaskan bahwa Yesus itu juga ciptaan, utusan, bukti fakta, Hanya mau kamu tolak terlahir dari perut dan rahim seorang perawan. Mau kamu tolak? Nanti kalau saya sebutkan bible-bible seperti kamu menyebutkan Al-Quran pasti banyak yang kepanasan di sini yang komentar. Tapi saya nggak akan ke sana Berbeda Muslim, saya nggak akan mengupas ayat-ayat people yang bukan keimanan saya. Tapi kalau berdiskusi, oke, okay, kita kupas bersama-sama. Mana yang benar-benar ajaran yang benar dari Sang Maha Pencipta? alam semesta. Kita mengimani yakin kesempurnaan Al-Qur'an, ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi itu datang dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari sejak kemerdekaan sudah nanti 77 tahun Indonesia merdeka ini tidak disadari dan berapa banyak mm. uh, uang yang dibawa dalam ibadah uh, gombal-gambul ke gurun Satu orang saja bisa sampai 50 juta Sampai saya terkejut-jut <gaduh> Ini yang sangat lucu ya <tuh> Sejak zaman Indonesia Merdeka Selalu kita ingat ya 17 Agustus 1945 ya 1945 itu adalah momen penting ya Kamu ingat sebelumnya yang menguasai Indonesia yang menjadi siapa Kristen agamanya Nah di situ kamu harus ingat 77 tahun ini kamu katakan orang ya Bisa dikatakan itu naik haji lah kamu, kamu bernarasi apapun itu kamu katakan itu naik haji Sekarang saya bilang ya Itu memang duit kamu itu mau duit negara? Enggak, itu setiap, setiap pribadi masing-masing. Orang punya iman, rukun iman, rukun Islam itu diterapkan. Bagi orang yang mampu, silahkan naik haji. Bagi yang tidak mampu, itu enggak apa-apa, tidak wajib. Jadi wajib bagi yang mampu dalam koridor. Orang yang sudah punya kemampuan ekonomi yang seharusnya naik haji, silahkan karena sudah punya kelebihan harta. Sekarang saya bertanya kepada Kristen-Kristen. Kami Islam mengimani ya, naik haji itu sebagai kewajiban bagi yang mampu. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, ya. Dibandingkan dengan jalan-jalan, ya. Terus tuket-tuket itu mulia yang mana? Sekarang pun iman, aturan iman itu baku yang mana? Islam jelas. Baku semua. Dan memang di dalam ajaran Islam haji itu wajib bagi yang mampu. Nah kok kamu yang rempong? Duit-duit uh, umat sendiri, bukan duit negara. Oh, kalau orang mengeluarkan uang itu tidak merugikan negara Berusaha atau mengumpulkan rezekinya Menyisikan rezekinya Untuk menunaikan ibadah haji Karena merasa punya kemampuan Kalau bagi yang gak mampu ya gak masalah Kok oh, kamu rempong gitu loh Emang gue rempong loh ke Amerika Itu duit-duit kamu sendiri Enggak Kalau saya katakan Daripada kamu pergi ke Amerika, duitmu kamu hambur-hamburkan ke Amerika ya, enak kamu berikan kepada anak-anak yatim piatu yang lebih membutuhkan. Otak kamu taruh di mana gitu? Kamu pergi ke Amerika dengan jutaan habis uang di sana, hidup di hotel sana sini sana sini ya, hidup kamu di hotel di sana di sini nyewa ya kan? Apa tidak lebih bermanfaat? Kalau diberikan kepada yatim piatu dan orang fakir miskin Berapa? Satu hari satu malam di hotel di sana Itu pun cuman untuk menjadi penghujat dan menjadi tersangka Alangkah mulianya orang yang memiliki kelebihan harta Pergi umroh pergi haji Dibanding kamu melarikan diri ke Amerika Serikat ya Uang kamu hambur-hamburkan tinggal di hotel, sedangkan itu banyak orang yang hidup di sekelilingmu di Indonesia ini yang masih kekurangan. Nah, apakah orang yang memiliki kelebihan rezeki ini sudah bisa naik haji? Terus, orang itu duitnya disumbangkan ke pembangunan masjid, ke yatim piatu, disedekahkan. Fakir, kepada fakir miskin harus lapor kamu Enggak, enggak perlu Saya yakin umat muslim yang sudah berani berangkat Dan mampu berangkat naik haji Itu sudah melakukan hal yang sedemikian Fakir miskin, anak terlantar Dan yatim piatu itu juga diutamakan Tapi berbeda dengan kamu Tiap hari tidur di hotel sana sini, sana sini kamu, mata kamu melihat nggak di sekelilingmu di sekeliling kehidupanmu masih banyak orang yang membutuhkan. Nah kalau kamu mau melaksanakan ya niat kamu menjadi pelayanan Tuhan kata kamu ya jadi ambat Tuhan pelayanan di sana kenapa kamu sampaikan penghujatan kebencian provokasi? Dengan biaya yang besar, kamu ke Amerika cuman seperti itu. Nah, ini otak itu dibuka, pikiran dibuka. "Oi Kristen, yang setuju dengan Saipudin Ibrahim? Perhatikan ya, orang naik haji. Saya pastikan sudah memikirkan kanan kirinya keluarganya." Si Udin pergi ke sana, cuman mau menghujat. Pernahkah dia berpikir? Sehari semalam berapa juta kalau disumbangkan kepada fakir miskin. Enggak berpikir dia. Memang congor dia saja yang sukanya ngomong seperti itu, tapi pelaksanaannya nggak ada. Coba lihat kami. Pernahkah saya berbicara di belakangku ayat Bible sangat berbeda dengan si Udin. Maksudnya apa coba? Al-Qur'an kadang dijadikan mainan. Itu otain. otak dan pikiranmu pakai? Habislah uang itu, habislah harta kekayaan. Sementara bangsa kita sendiri miskin, untuk sekolah saja nggak mampu, malah menguntungkan bangsa itu. Bangsa gurun ngeri loh, saudara-saudara, kalau Anda nggak sadar. Nah, yang nggak sadar itu kamu. Ya, yeah, enggak sadar tuh kamu. Emang orang ini berangkat itu mau gratis naik pesawat. Emang kamu ke Amerika gratis? Oh, iya. Yeah. Kamu ke Amerika itu kan saya katakan kamu memperkaya orang Amerika ya. Nah. <laughs> ini ibadah. Kewajiban bagi yang mampu. Kok kamu yang rempong gitu? Bagaimana negara bisa maju? Maju dan tidaknya satu negara itu dari sumber daya manusianya Lah itu uang pribadi Mau dikasihkan negara Terkecuali naik haji itu dibiayai oleh negara Itu baru merugikan negara Membuat negara tidak maju ekonominya Ini kan duit pribadi Din Kok masalah buat lo Oh berarti kamu memang sukanya duit Punya duit pergi ke pantai Jalan-jalan ya, seperti itu, nah, disinilah ikhwan villa semuanya, ya. Uh, jadi, kalau kita melihat dia seperti ini, sangat mirip sekali. Dia sudah kehilangan cara, kehilangan akal untuk memperpanjang hidupnya di sana, sehingga apapun dijadikan suatu bahan untuk konten, tapi kita, umat Muslim sebisanya, kita harus membantah menghadang orang-orang seperti ini supaya saudara-saudara kita anak-anak bangsa tidak terprovokasi dengan apa yang diucapkan Udin Insya Allah dan saya yakin saudara-saudara kita bisa memahami dan bisa mengerti bahwa si Udin ini apapun yang dikatakannya tidak ada yang benar karena apa Kebenaran menurut si Udin adalah penghujatan kepada Islam dan simbol-simbol negara. Demikian tadi, aqidah Channel hadir untuk Ikhwan Vila semuanya. Semoga bisa mempertebal iman kita kepada Allah SWT. Dan selalu yakin bahwa kita tetap dalam iman dan Islam. Insya Allah Amin. Amin. Yang Robbal Alamin. Akhirnya Channel akan kembali sesaat lagi dengan topik yang berbeda untuk kali ini. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.